Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل wabarakatuh. Wa wa dengan salam di sini Jaya. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan limpahan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang akan kami bahas adalah MP3 player ini, teman-teman. Baik, teman-teman. <tuh> uh, lebih dekatnya seperti ini. Ini termasuk MP3 player uh, generasi pertama. Ini sudah ada remote-nya. Cuma remote-nya hilang terbukti dari adanya sensor cahaya ini ya oke okay. di sini ada 4 tombol seperti biasanya cuma kekurangannya ini karena ini generasi pertama mungkin karena generasi pertama ya ini tidak ada bluetooth ya tidak ada bluetooth ini yang ada cuma auk nanti tulisannya lain di sini kalau salah kemudian ada untuk apa mmc ya card dan USB nah yang perlu diperhatikan di sini dari power supply ya. power supply nya ini 5 volt dari IC regulator yang kecil ini ini adalah IC regulator Oke kita cek dulu nah, ini 10 volt ini nanti akan kami supply dengan apa dengan eh 9 volt ya. Walaupun kemarin di uji coba itu 13 volt. 78L05 ya. Ini IC regulatornya teman-teman 7805. Jadi ini disuplai dengan 5 volt. Kemudian di sini juga ada IC kontrolnya. Semoga kelihatan ya IC kontrolnya tipe berapa. Oke okay, itu IC kontrolnya teman-teman kelihatan ya JL berapa ya Ya itu IC kontrolnya Kemudian ini uh, Kristal Ini kristal ya Biasanya kristal model begini mirip dengan kristalnya jam 32 kHz biasanya Kemudian ini ada IC Berapa itu tipenya ini MAX 24 CO2 028 15384 Saya belum cek IC ini ya. Ya kemungkinan ini IC power ya kemungkinan ya, Nggak tahu juga belum cek. Ada satu IC lagi. Enggak kelihatan teman-teman ya. Oke, okay, tuh kelihatan tapi ya. Oke, okay. keunggulan ini kalau menurut saya dibanding yang lain itu yang ini uh, lebih apa? Lebih peka radionya. Oke, okay. ini power supply nya Power supply yang kemarin teman-teman langsung kita ganti. Ini keluarnya kemarin itu berapa? 3, 13 ya 13 volt ya oke okay. sebelum kita uji coba kita akan ini jangan sampai terbalik teman teman nanti inputnya murni masuk dari awk ini ya yang groundnya yang sebelah sini ya Yang ini positifnya. Saya syuting di luar, teman-teman, di luar kantor ya. Cari udara segar. Karena di dalam kantor masih nge-upload. Oke, seperti ini. Kita tes dulu, teman-teman. Karena ini remotenya tidak ada, <coughs> akan kami coba dengan remote uh, MP3 yang lain ya. Mudah-mudahan cocok ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ya, teman-teman ya. Kalau di kamera kelihatan itu berkedip ya. Karena memang kan gantian delay kan seperti itu. Ini radionya. Ini lain di sini. Ini radio 3 cuma ya Oh karena ini ndak Ndak terkoneksi dengan USB Coba saya ambilkan USB dulu teman-teman Paus ya ini ya Kalau ditekan Lama Oh ini maksimum volumenya 50 teman-teman Oke okay saya cari ini dulu ya USB, oke ini saya dapat USB acak ini ya acak dalam artian e, filenya tidak cuma ada lagu tapi file-file yang lain coba kedetek tidak mode, oh langsung langsung USB teman-teman karena USB-nya tidak ada lagunya jadi langsung pindah ke radio lain USB 01 Oh jalan-jauh saya kena pencet berarti tadi ya ini jangan-jangan meriksa file ini ini nanti-nanti kita cek ya oh meriksa file kayaknya teman-teman oke langsung kita cek ke speaker ya teman-teman ya. ini line out ya yang tengah adalah ground ini l R. Lr nya saya jadikan satu begini, dan akan saya sambung dengan input yang ini. Ya, sambung ya, ini groundnya teman-teman. Kemudian untuk uh, inputnya nanti bisa menggunakan HP lewat sini atau laptop ya. Yang ini dari laptop teman-teman saya masukkan ke sini. Oke masuk begini ya. USB-nya saya masukkan di sini. Jadi ini ada tiga. Inputan, yang pertama FM radio yang ada di sini. Oh ya untuk untuk apa? Uh, antenanya belum saya solder. Saya solder dulu teman-teman ya, sabar ya. Oke, okay. saya solder dulu teman-teman. Pakai kawat yang ini. Kawat yang mudah berdiri. kelihatan. Ya takutnya kena yang lain ini. Bahaya Oke Berdiri ya Kelihatan teman-teman ya Oke Kita akan Nyalakan Mulai Dari mana dulu ini Oke teman-teman Sudah saya nyalakan Ini volumenya full ya Ini karena tidak ada isinya USB-nya ndak jalan ya Ini MP3 tulisannya saja Dan USB begitu Langsung ke radio coba Ini scan Eh kok pause Scan, tekan agak lama Scan otomatis Tiga Empat 5 6 Ya, cuma 6 ya, mungkin karena ininya ya. Ini radio, teman-teman. Ini radio. Ya. Ya ini radio. Kemungkinan antennya ya kurang-kurang tinggi atau apa. Nah ya, ini radio. Saya sambil ngomong karena pernah nyetel radio begitu. Kena copyright padahal sudah ada omongan saya seperti itu. Ini radio teman-teman ya. Oke. Saya akan nyoba yang lain yang lain ya nah ini, ini dari laptop teman teman tuh so, njs ya sambil apa sambil mendengarkan lagu ini eh saya akan mencari remote lain ya selain remote nya ini Apakah bisa seperti itu? Oke, okay. <tuh> saya akan mencari teman-teman. Teman-teman mendengarkan itu dulu. Ada di sini sepertinya. Ya, ya. Remote, remote, remote, remote, nya hilang. Jadi harus mencari di sini. eh, astagfirullah. Oke, sambil mendengarkan teman-teman ya. Ini suara dari ininya. Ah, sepertinya ada teman-teman ini. Remote ya, nemu ya. Ini juga belum dibahas, ya. ini. Oke, okay. saya buka dulu, cek dulu, ada ndak baterainya. Oh, nyala ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Stop, eh, hey, tak, tak, tak connect teman-teman. Beda ya, beda kegunaan ya. Ini saya tombol mute, malah masuk ke menu kayaknya. Tombol mode, tombol back, equalizer. Oh, kalau volumenya bisa kayaknya. Oh, volumenya bisa teman-teman sama. pause, Oh, ini equalizer, equalizer. Equalizer. Equalizer ternyata ada di bawahnya. Ini biasanya di sini, tapi di bawahnya ini. Coba masuk ke menu dulu, lain. Uh, menunya tidak bisa ya, kalau pakai remote kayaknya. Pakai ini. Radio. Ini equalizer. Equalizernya ada di sini. Oh, kok oh, bisa sekarang. Tadi bisa, bos. Oh, ini malah pause di sini. Malah kebalik-balik. Paus di equalizer teman-teman Coba 0, 0 Ya tombol yang lain Jadi hanya beberapa yang berfungsi ya Mode stop ini adalah tombol tombol ano ya tombol mode ya Tadi ini equalizer nyala tapi sekarang tidak nyala equalizernya Oke okay, teman-teman, ternyata tidak kompatibel ya. Ya kok kompatibel sih, cuma tidak ada sempurna seperti itu. Oke, okay, demikian ulasan kami tentang uh, MP3 player jadul ini. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Mohon maaf ala, apabila ada kesalahan. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.